Halo slot mania dimanapun kalian berada gimana kabarnya hari ini selamat malam selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama resa official untuk video kali ini masih mencoba cari keberuntungan bermain di Mayong ya di Mayong 1 dan untuk modal sendiri di sini masih edisi modal recehan hanya 77000 Oke okay. Sebelum saya lanjutkan ke permainan yang lebih lanjut Tanpa baiknya untuk kalian baru bergabung di channel ini Jangan lupa dibantu support dan dukungannya dengan cara di like, subscribe, komen Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari channel ini Oke baiklah tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke permainan Seperti apa untuk pola permainan di Mayong hari ini Simak videonya, jangan skip agar kalian paham atau ngerti Untuk yang bermain di slot Peggy Shop khususnya bermain gak mudah receh ya oke okay. ya mudah-mudahan aja bermain di Mayong di malam hari ini bisa dapat profit di sini ya oke okay, baiklah teman-teman sebelum saya lanjutkan ke permainan yang lebih Nah, lanjut, lebih jauh lagi di sini, seperti biasa, saya akan menyimpulkan dahulu, ya, buat teman yang baru bergabung di channel ini, yang barangkali yang belum tahu atau belum paham untuk tempat dan hal saya bermain Jadi, di sini saya bermain di Star 7 ya, Star 7 cukup satu ID untuk ke semua permainan. Ada kurang lebih 100 game seperti yang tersedia di sini. dan pastinya kalian bebas untuk memilih provider atau permainan yang cocok untuk kalian mainkan dan bermain di star 7 di sini pastinya aman dan terpercaya karena star 7 berlisensi internasional jadi bukanlah situs kaleng-kaleng ataupun situs apal, apal dan terbukti buat kemenangan sendiri berapapun kemenangan kalian di star 7 tetap di bayar so buat teman-teman yang coba bermain di star 7 uh, bisa kalian uh, simak aja langsung info lengkapnya ya di deskripsi ataupun di komentar di atas dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa ya ikutan bonus deposit gratis atau giveaway di channel ini setiap minggunya resa official atau channel ini akan adakan giveaway ya jadi di sini untuk syarat dan ketentuannya sangat mudah yang pastinya uh, untuk kalian yang baru bergabung di, di channel ini simak baik baik untuk syarat dan ketentuannya seperti apa ya Sampai ya, siap ya, kalian harus wajib memiliki ID di Star 7 Dan ID kalian di sini harus terdaftar menggunakan akun bank Jadi tidak bisa menggunakan akun dana, akun OPPO, e-wallet dan sebagainya Wajib untuk kalian disupport dibantu channel ini Dengan cara di like, di subscribe dan komen Sertakan nama ID kalian di setiap video-video terbaru Ataupun video tersebut di channel ini dan jangan lupa di join ya di grup whatsapp di rest official bisa kalian cek untuk linknya di deskripsi atau di komentar di atas dan jadi sedikit uh, info buat kalian yang barangkali yang belum tahu atau yang baru bergabung di channel ini buat kalian yang baru bergabung di Star Wars 7 yang ingin ikutan bonus deposit gratis atau giveaway di sini, alangkah baiknya di kalian harus kalian mainkan dulu ya jadi di sini untuk syarat dan ketentuan dari PHPU untuk ID baru bukan berarti tidak bisa ikutan giveaway ya, tapi bisa hanya saja nanti uh, bila mana kalian dapat kemenangan di sini untuk kemenangan kalian tidak bisa diproses karena kalian belum deposit ya minimal di sini harus deposit tiga kali. Jadi seperti itu untuk syarat dan ketentuannya untuk nominal sendiri di sini masih lumayan terbesar ya kita ya. ID 50k sampai 100k. Tuh, bisa sekali buat kalian sampai berikutan ya. Tuh. Oke kali ini bonus sekitar setelah berapa menit uh, bermain baru dapat uh, spin. Oke mari kita lihat uh, di bonus putaran kali ini seberapa besar yang kita dapat dan apa aja yang kita dapat ya. ya mudah-mudahan aja di bonus putaran Priskin kali ini yeah. ya, bodong ya. Yeah. karena mengingat disini yeah. kita bermain dengan modal receh, harapan yang besar di sini untuk dapat raih kemenangan. Yeah. Ya, yeah. mudah-mudahan yeah. mudah yeah. okay, yeah. yeah. Tapi sayang sekali di sini. rp ratus lumayan. mantap Masih tersisa 2. ini 5 putaran Prispinai ini. Mudah-mudahan masih bisa profit ya. Empat puluh ini. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. yang besar, yang ada popcorn tadi pastinya mantap sekali itu. Dua kali, lima kali, empat kali, tiga kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, delapan kali, sembilan kali, sepuluh kali, sebelas kali, saja di sini barangkali kalian bisa untuk menyesuaikan pola spin dan pola pit aja ya. Leangbe Oke, dua putaran tersisa. Dan untuk total kemenangan di sini tiga ribu lumayan. Oke Mas, masih dilanjut di sini dalam putaran spin otomatis tadi saja. Ya. Oke teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu hadir di channel ini dan buat teman -teman kalian yang selalu kasih semangat dan supportnya. Semoga kalian juga yang selalu hadir di channel ini selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya. Kita coba untuk yang lain, coba lagi di sini dengan pin otomatis. Kali ya, jadi untuk pola-pola di sini bisa kalian uh, simak pola-polanya seperti ini yang saya mainkan. Dan menurut pola-pola seperti ini, bagi kalian cukup bagus, uh, silahkan dicoba ya. Dan buat teman-teman juga, barangkali yang memiliki kendala dalam bermain game di sini atau yang tidak terpecahkan untuk suatu game untuk kemenangan, bisa kalian tuliskan request kalian di komentar ya. Mudah-mudahan, oh, walaupun dengan sedikit keterlambatan, pastinya request kalian akan saya buatkan ya. Kemudian, krispin lagi, oke, belum terjadi putaran krispin. Ya. Oke, okay, jadi sekian dulu permainan saya di Mayong malam hari ini ya teman-teman Dan sampai jumpa di video selanjutnya